Kami lagi bersama dengan Gawir Squad Cidaring Deng Garut Kali ini bersama dengan Kang Ajay ini Lagi nataran belut mudah-mudahan Isinya ya benar-benar belut Kita coba lebih dekat lagi Sama Ajay Ajay Awas gitu Hai, hai, aduh, mantap. Perbanyak penampakan, penampakan, penampakan, ada penampakan, katanya tuh. Wow, woi, katanya woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, takokak woi, woi, woi, woi, Uh, mantap, tangannya Eish. mantap. Kalem, jai. Wah, mulai keluar tuh, ternyata dia gak mau. Woi, cucuk cucu jai mantap. Eish. Salam-salamnya buat anak-anak gawir sekuat Cedarengdeng Garut. Tidak lupa juga buat KNNB Community dari Bandung. Bading tim Gebrus. Di bading Awas -awas -awas tim Gebrus ayy. bersama ayy. No, dengan semua. Jengel. Satu hobi ngurat uh. semuanya. Woi, mantap tangannya pemirsa lihat. Teng-teng ingin ya mas subscribe deh Hehehehehe Kadeh, tong hilap, Kasadayana Baraya nya Gratis pemirsa, biar Tidak ketinggalan Salam -salamnya lagi Salamnya juga buat Ma... Wagober ya, Bersama dengan Tang Oden Tang Oden e Rupanya ini lu tidak mau mengalah Wah Lumayan, wish jai, jai Kalem jai, kalem mes, lah lumayan. Wih, kalem jai, kalem mes, mantap rupanya. Eh, tuh lihat kepalanya, wih, belum keluar. Ternyata, oh iya, sama kuat, sama hebat. Pertarungan ajaib bersama dengan Blood We, oh, kepalanya tuh. Lihat kuning-kuning Hang-hang-hang Mantap rupanya Tidak lupa juga buat Kang Brot Kang Brot dan juga Mating, Kang, Kang... Bread. Mang Janur, Mang Janur Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kita Di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and 신� kenno Pas bisa rilah ih ngsiap bener dotik dotik dotik singkirkan dulu batu loh. Eh, kadhe gitu. Sedotan, sedot. Tang bawa ke darat lah. <tong> iya. Salam-salamnya buat Pak Ketu Gawir sekuat cidereng-deng Garut, Kang Heja, Kang Gingin sudah lupa bu juga buat spesialnya buat kang Jai menuju ayat di kadungora salam sepakar kancah nak anak-anak KNMB pasukan Komodo badin tim gebru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> cing baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> salam salam lah atu salam salamnya ada percuma kasih aceng ma ketingin <tuk> salamualaikum <-salamnya>. atu wah oh, memeta eh, Lumeta, eh. Oh bakal nong tuh jengel tuh Cukurang oke oh, salam-salam nyawe buat anak-anak gawiris buat Lya, cidereng deng garut KNNB pasukan kokodok Asli ya tete? Sumpah ya Gura yuk tataran Kayak <tik> ah, mah yang berdua soalnya kan malam ada tayangan daya kusarangan jadi ter... mm. <tuk kandungan> asli, itu gua orang geret nampung karakteran eh liuran airman gawat karepatu itu pasang daya keongan kemarin paling terhujung asli atau mau lebih kenetak ya lain yang lain aduh ku dirojok uluh uluh uluh Moal meringa pernah pernah bakar ada beun ada belum. udah di hmm, eh, eh, ya, di eh. dia sorak-sorok masih ada. atau oh. eh. awas, so, so, so, so, so, <laughs> awas masih mantap, awas, cek Dicik, kadek ah, kalemola kek gini, Snoroll. Kalemola kek gini, awas masih mantap, awas, Kalemola masih perjuangan hmm. menaklukkan belut Babon he. Hmm. Geus satu eta biji hmm.. Tah. Kan ah. tuloi <dumptimu> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh formalitas ya yeah. ya yeah, inilah dia ki Linbad, Linbad. Mantap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabu setengah resep naik salam salam buat anak-anak gawir squad sidareng deng garut spesialnya buat paketuk hmm hmm oh hmm. ulah dipaksa kalem eh. untungnya tepi orang kok tujuh gram bakar liang tidak lupa juga spesialnya buat tang Jae menuju ayah di kado kalau jenis kalem, mana? Lempeng, itu yeah. Ya awas kamera anak-anak beritinggali eh, saya tahu ya eh. kedua nana iya kira anak nih bisa jalan kembali ngerti bisa ke rampadain aku atas aku <laughs> dua, aduh hari, ya tuh tinggal tinggal Ah, Kang Jae ah. Sudah bedegong. hai hai atau dia poin atau dita tahan di iya hiji 22 astafirullah. bisa gitu Kan ajaib, pidahar dua Hasil babon si amis. Mantap.